Allahu subhana ka wal maghira alam dana innaka talim raqib bizidni alima wa zidni fahma min syar bi zidni yasi lil amri wa hdil robb atam midhsani ya fahu walya tsaddid lisani wa yaqul bi binni makammidin sallallahu alaihi wasallam اللهم علينا الهفاق ورجونا في الباطل اللهم اللهم علينا رشدنا من شرور عفسنا ومن سيئات أعمالنا الله بعد Para meseja, para mitra pengajian majulidon, yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala khususnya para orang mentera, para syaikh, para kiai, para tidi, para doktor, para setan. Tak kau ingin ambil lebih berok kegiatan rutin kita pengajian majulidon. Karena kita bersama mengaturin kenciran, fatihah kita aturkan kahiyah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serang saja keluarga keluarga sahabat sahabat beliau, rajin rajin telepon putra keluarga para tabiin para tabiin para nabi para para wali para imam para ulama para orang ilmu ilmu syariah. lakem maupun bini, pada tentang sejamaah, dari secara Allah service dan malam antara kelabahan keingin ya barokah Kepala amat terbatas Tenggudus Taja, serangan amat terbatas Tenggudus Taja, ketuban keluarga Amat Tenggudus Taja, banisan persantra Tenggudus Taja, jawab Amat Tenggudus Taja, orang yang saya tahu selalu terbatas Tenggudus Taja, orang yang saya mengatakan keajaran, kewaktu dan ke-abatan Tenggudus Taja, Orang-orang yang sekembarai pukul sedapatkan kepada saya yang memutuskan nantiasa mendapatkan Keredahan sarang pengampunan kepada Allah mendapatkan kelampuan serang belas kasih yang Allah mendapatkan pertolongan Perlindungan bimbingan sarang makna kepada Allah SWT Harganya barokah ke pengajian, barokah ulama, barokah ke para ulia, baru para barokah guru, guru Baru gaban baru karna dan vamos ver gente para checar olha checar se halal sih barok sama kayak benar husnul khotimah everja umur mata kalau bin allah dan jangan obat jangan jangan tinggi akan allah everja saat ber selamat aman di depan musibah di kali dicari nak datang pernah dekat sana selamat itu boleh selamat boleh itu pinorang seten yaa berani setelah berani agar kering kering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 Almata ridam benel mese banyak el beseman faat kan mese barok kaya para te kacir kah kontok pangkaknya faikita cita na sukses pesahana kaya para terkampur kaya para nyuan-nyuan ahi niat anak niatin salihan ala niatin lekobul utama mi kunisul luanai ni kulimaq mul bih rasul habibina, bina abil batul de salallah walaiksa lamna humal الواضحة Para pemerhati, para mitra, pengajian baju yang dimudahkan Allah. Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bustanul Waqanin Ibn Al Jauzi, rahimahullah, dalam tabu, pada bulan Sya'ban, Isnai 10 waka mazal Ya'qub waka'annama anna Yusuf ahabu awaladi Ya'qub ilaihi kazalika Ramadhan ahabu syuhuri ilallah setid 12 bulan dalam setahun kita kan 12 bulan nika dia nabi ku. Segede mah putra-putra ipon nabi ku ka ditob be de se paling eka seningen seto. Paserah Nabi Yusuf alaihi salatu Begitupun bulan-bulan banyak bulan Bani ke-12 Biki. Tapi saya paling eka senangin Bani Allah eki Bani ke-12 Biki. Allah Ta'ala penika ngapura tusatusan kotoran Nabi Ya'ub. Kalau bansahab du'an Nabi Yusuf ke seorang, maka begitupun. Allah Ta'ala katil tu. Kenapa orang tu kata-kata-kata sana orang? Dah kata-kata-kata sana. Sebelas bulan. Kelaban baru kan. Setong bulan. Yang kipatnya ke bulan Ramadan. Di kelaban sebab setong bulan Ramadan katil tu. Orang bisa kata-kata-kata sana. Dalam bulan-bulan selain. Kalaupun kehormatan, epon eh bulan Ramadhan setong, maka dalam bulan-bulan selain, panika, eh sepuluh Pani eh, orang. Satu-satunya. Sebagaimana, Nabi Ya'qub alaihissalat wassalam. putra potra nama ni kawannya. Namun di antara putera-putera sebanyak, si kahwinan Epon eh Nabi Daud alaihi salatul salam, nah, Nabi Yakub kahwinan Epon eh Nabi Yakub alaihi salatul salam, kento berdasar tong sepaling ikatan eh cinta yang, pasai ropan nikah, Nabi Yusuf alaihi salatul salam, ini kesepaling ikatan cinta yang, seorang Nabi Yakub, melebihin tretan-tretan asalai. Nabi putra-putra pun putra Nabi Ya'ub. Sebenarnya di sini. Eh, sepura sarang adunan kepada Allah. satu sana. Orang Nabi Yusuf ketibik itu. Saya minta sepura. Saya doa kepada adunan kepada Allah. Selain dikata adunan, tak minta sepura kepada Allah. Tapi yang pun dia minta sepura sama nabi Yusuf AS. Assalamualaikum warahmatullahi Maksa kau pin di tu setu sana teriata nah dolar Begitupun tu setu sana orang edelaim sebelas bulan edelaim sebelas bulan. urusan orang dalam 11 bulan. Selain bulan Ramadan. Maka tulah satu sampai kepekal, bekal eh sepora saran anjuran Epon eh, Allah Se 11 bulan gitu kala ban sebab kehormatan Epon eh, setong bulan yang eh, jika di bulan Ramadhan. Nabi orang yang pergi ke tempat ni bulan Ramadan ternyata lagi berdekarian tu senang yang keseragelu. Bulan Ramadan terlalu polok arah atau sekaligus arah misalnya pun. Mang karena kita agak lebih seporcukan berombak, ni keng jadiin kesaran nendel. Berarti orang panik ke terlalu nakal berarti orang penikah keng tak alaksanaki dekat perintah perintah, jadi keng cek saran orang. Sebab kalaban sebab bulan Ramadan orang ini minta sabuah, kalau Allah Taala meninggalku itu satu sesek makan maupun itu satu sesekan lagi lemben. Fakali sabuah benar Allah Taala kalaban kehormatan ya bulan Ramadan. Eh dalam kitab tabaqot ayunil majalis. Kitab Tabakotu Ayunil majalis. Adalem menjelaskan. Sebuah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Manja'abil hasanati falahu asyru'am saliha. Sabar-sabar orang. Saya ala kau kapa kusan setong. Maka bakal oleh sepuluh kali lipat ganda. Sepuluh kali lipat setong keputusan mereka sepuluh kali lipat maka dalam kitab tersebut dijelaskan bahawa apa wasebulan Ramadan panekan mata deng tu satuusan sepuluh bulan sebab manja abil hasanat i pelahu asyruat Lihat. Dan saya nak konon sempetong kefokusan. Maka oleh Sepuluh kali lipat. Ketika lah sebab kefokusan di bulan 2 Maka banyak bisa sepuluh satu sana sepuluh bulan. sepuluh bulan terus edelam eh, setahun panika kan ada 12 bulan pasca kam 12 uh, bulan ade. Saya sepuluh bulan ampalas tareke sebaratu satu usanan Allah. Kare 12 Kadai, 2 bulan, 12 bulan ini, -ka ini, kan terus kam nikah. Apa ta sepura ni? Ya firul Allah zunaab syahrin berahmati, wazunaab syahrin bi syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ku isi dua bulan panika, satu bulan apa nikah? Eh sepuluh? Kalau bulan rahmat ya pun ambo. Ketisese sepuluh bulan panika sepuluh kalau bulan sabab bulan Ramadan setahun sebulan esa pore kalaban sebab rahmat epon Allah kala sebulan kan berarti 11 bulan bot Se sebulan sebulan terakhir pun ni aneka esa pore menolak Allah kalaban syafa'at epon kushteka nyi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titik kalaban berde bulan Ramadan wallahi rahmat Allah oleh syafa'at Rasulullah, sar ke ni ke tak ada besar tu, ni Allah Ta'ala ketuh. Maha mengampuni dosa. Cuma Allah Ta'ala ini mengampuni dosa. Liman taba wa amana wa amila saliha. Bagi orang yang syatofat. Ban seiman. ben beramal saliha. Berarti saya sebuah orang Ta'ala. Liman taba wa amana wa amila Allah Ta'ala. ta'ala Surat taha ayat 89 koroba wa innee liman dan sangguna sanggup orang yang mahal dengan orang. Tak orang orang yang catapat. iman. Dan beramal soleh. Dan letakkan jalan ke tu. Wa inilah ghafal li man tabau amana wa amila salihan summa. Tadah. Sanggup orang mahal dengan orang. Tak orang yang orang yang beramal saleh orang yang beriman kemudian sembah dada kemudian terus ngelak petot tu sembah dada bakar-kare ngetapen atas petot petunjuk dari ajaran depan Allah Subhanahu wa taala orang kita menikah kong bulan lemad dan tak pas meningkatkan keimanan pas beramal solek sebab kadang-kadang orang penikah puasa namun toleh kencara tak tepat puasan tak tepat kencara namastak adamu to solun solun ke itu nyak isob kun ke emme kengeran aptinasi apuas eh Masukati mana apa? katib ana apa ye kun apa sa luar dua ramalol tak sampai ke de kun apa sa Ninggalkan kanan enoman berajima menol. Pasti tak mapasah anggota berdenah. Dari perang saya tak kasihkanin Allah tak mapasah matanah nah dari yang naaleen perang-perang saya. Eventuin Allah tak mapasah lesan. Dari abenta kalau bahan barang-barang saya tak ada apart loan tak mapasa tak kekope nya dari ngiding aki barang saya haroki Allah. Jadi kan ngiding aki, apa ini kau lihat tuh susah lagi ya ngiding aki orang yang sebenta tuh se sebenta, na tuh se ngiding aki orang orang tuh seke Al Mustamee Sharikul Sharikulka orang yang sngi ngiding aki ni kan. Yang ke ikan jana orang yang saya mengucap. orang yang Abang ni dengar lagi pada orang Aribah, ki, pada Aribah lagi Seperti ya. Al-Mustami Ahadul Muhtabin. Ahadul Muhtabai ni. Orang yang saya dengar lagi ni kan. Selasa tang dari dua orang seagiba, agiba Aribah. Aribah saya mengucap. Aribah saya tenggar lagi. Saya tenggar lagi. Saya lagi. Ya apa? Saya dengar lagi. Tak kira apa dia orang ni kakibat. Tak kira pula ni dengar. Mengatak nakak mu. apa yang surin kan burung ni. Macam Begitupun. Saya kotupa pasal pandi tabu. Kotupa pasal cukan. Para jik. Ada tak. Tak masuk. Tak kisah terbuki. Serang ajunah ni pun. Baginda Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Kam min sa'imin lay salahu min siyamihi. Illa al-ju'u wal-akshu. Banyak orang yang apa-apa syariah. Yang tak boleh apa-apa sekali. Yang ada di bahasa ini. Kun oleh lapar yang boleh belakang. lo cerit. Oh, Tak bisa. Inki kualanah. Kun mafasah. Tabun melolon, parjin melolon, lesan atau apa-apa sah, matan atau apa-apa sah, lesan atau apa-apa sah, kopeng apa-apa sah. Bun bahapa sah? Nengkelaki, searan enuman benjima pelolong. Lepas ninggal lagi dari pandangan-pandangan saya. Saya lehaki. sia-sia. siap Tak aje gelesan Dari apa entah perang saya terdekat perlawan lah. Tak aje kedekat kampung lah. Saya ingin dengaki perang saya haram Allah. Seti puasa panik kebunin namun sekater Ning kanan katanan enoman benjima Maletak termasuk dek orang sya puasa Keng tak oleh pan-panapan kun oleh dua lapar peluka sampurna na puasaan panik bika fil hikul liha Amma yakuhu bahu taala Nyeke anggota-anggota betun secara keseluruhan. Dari perang-perang sedai keseluruhan. Allah. Jat sampai anggota betun. Ngelakonin perkara-perkara. Saya. Bentunin Allah. Sedai keseluruhan. Allah. Bal yang bagi antah fadhal a'inat. Anil nazar ilal makari. Ketika itu saja. Kedek kematan Dengar perang-perang. Serta ikan ibadahin. Allah. Wal-lisana. Anil-nutki bimala ya'nika. Jaga bola lesana. Saya sampai. Apunta-apunta. Perang-perang. Saya tahu. Arlana. Wal-uduna. Anil-istima'i. Lama haram Allah Ta'ala. Kau tak jaga boleh. Kau ingin jaga. Dengar perang-perang. Saya haram lagi Allah. Banyak mustahil sedikit orang singgih dengan ki, pernikahan jangan orang sehingga cakap ki. Tetapi lagi bawa selasa tahun, buah buah hadul muktabai. Selasa tahun dua yang gembalik pernikahan orang singgih dengan Begitupun kita nikah juga betul, aja agak, mekkak melampiaskan sah ...epon, parensi. Bada beberapa kelakuan... ...sebisa mepetal deke kencernah puasa. Orang yang pandi ke bekalkun kaya apa? Sekarang tak boleh kencernah, tak boleh kencernah. Tak akan lakukan orang yang lakuh Malaysia. Alaku, alaku, kita lebar saja. Ya, waktunya tak ada. Saya kira-kira gini ke Madhubur. Waktunya tak ada. ngelakonin kurang-kurang semata ada Tidak jeren Tidak bajaran jak sangere ngalakon di dunia padi halako ka salaan soro abang mun abang mun ko mangkana wah moro pugun umbam ni tale bajeren lelo bang lo soro ase pure sei soro ase pure sei ba jentor mako tor kuda agi ole bajeren salah tak ole bajeren Ki ee tu Ki ee ki giri ni. Eh Begitu pun orang yang panikkan. Tengah lah puasa. Eh sorojak lecek, pakun lecek. Sorojak ariba, pakun ariba. Sorojak tuan, pakun tunga tuan. Sorojak sembahan lecek, pakun semahan lecek. Sorojak ngabas kalabansyah, pakun tuan pakun ba. e, pa. Ibu sengabas sepanol. Nah, jangankan kejangankan oleh Ganjar, kota itu sakit, tapi pun itu sakit. Saya laku nih, barang-barang setiap cek Allah. Maka mana beda, anjing nabi kain tomat habu. Hatta yuftir nasa'im, eh khumsun, yuftir nasa'imah. Lama perkara panikamah betal, Lekka genjir, Nah orang yang saya puasa, Karya puasa, Tak oleh genjir, Dan pun oleh pelkah, oleh lapar. Nah panika Al-Gadibu lecek. Tak agung ke anak lecek. Kan, Kan, Lecek ke anak apa lebih berbahaya, kerana pendekah bekal erok torok benan anak-dekik -anak bekal nerokaki burukan epon orang sepose lecek pas nerok lecek segala. Bagaimanin anak-anak kita jadi orang-orang secek lecek? Jadi calon aki, calon neraka, tapi calon naki syurga. Walhibah tu menhibah. Ketujukkan saya. Mata ada kencana orang yang saya puasa. Ketujukkan saya puasa. Ternyata apa pun oleh panggungan. Rasanin kecubaan-kecubaan dia tetangkan. Begitupun orang itu. Itu yang itu. Orang yang mana sepanas. Mereka merangga, ada amuso, ada tokar, ada takor, tuh tuh, kita tujukan, sumpah sompah saya cek, kita tujukan enggak bersekir kelebar, syahwat ini kemampuan talben jernah puasa nggak ngabazaki orang-orang yang baik orang-orang yang maupun kembar sami. Menyahwatin setelah jenah sami-sami haram. Masa ada, ada keken jenah puasa, pasanatunggar, oleh lapar, oleh pelukta, mangkang tak ada ban bahan wasa banika. taming wasa top top wasa panika prisai asomu junna wasa banika. taming lak-penolak, lak-penolak kesanca tanah di musuh. Ketamingnya. Kalau bukan kuasa, orang yang panikah, bisa nolak kekuatan nafsu dan kekuatan syaitan. Perindahkan ahadukum soal iman balayar. Saya tidak, ya, dia guna kajik Nabi. Mun salasitang reti bin kapirila apa sah seengah seengah, cek aventa aventa aventa se, jorok aventa se cuba, at cek cek bentar bentar aventa, muna bentapan apa sah, sampai keluar bentar bentar se cuba, tak bentar. Saya kasar. Benta-benta. Saya nyakit. Pelayar. Pertama, tidak sampai apenta banjir obat. Tidak sampai apenta-benta saya rosak. Benta-benta saya jorok. Pelayar. Pelayar Bentak oleh fasik, ngelakonin kelakuan kelakuan si fasik. ada kau Tusah tusa, tusa rajat atau tusa kini, kimpasanan tak jembu ambu. Wilayah jihad, alakoh kelakon no orang-orang kuduh, tidak sampai alakoh kalau bener ganti kelakon no orang-orang kuduh, nih kesemuangkatan wilayah jihad bajak buduh maksudnya, jah sampai ngelakonin kelakuan orang-orang buduh. Nah apa kelakuan orang buduh ini? Ya Kelakon-kelakon maksiat nih kapi. Engki hasut, enki iri, dengki, nengon, sombong, nengcup, cerai, ria, lebur pang lebur seti pimpinan. Berbangga-bangga. Engki pakel Engki giba Engki. Tungat Engki lecek. Engki punya bentak. Melayai-layai semacam Ini kesipat-sipat setercelah. Kita patot elakonin orang-orang depan -orang tempat tetap aqwas panika juga aqwal dari dari sepat-sepat setercela di samping kita aqwas di kanan enoman benjima tapi cukkan goto aqwas dari sepat-sepat setercela sepat-sepat setercela banyak sepat setercela manika hasut Nek ngonek dendam, sombong, ocu, cerai, ria, lebur pangkat, lebur nanti ketua, berbangga-bangga. bakal agiba dungat tuh lecek, bentar-bentar se, asal metoh. Asal nikah Nekesepat-sepat se. Percelak. Nah, kasih kenapa sih tak sampai ah, ngelakoni hal Kak Dinto karena setelah jadi Kak Dinto, bisa mata dadak keganjerna kuasa. Mata dadak keganjerna kuasa. Iri. Mata dadak keganjerna kuasa. Al hasadu tu ya Hasanat mataqulun narul khatab ati tingki paneka mata enggak akan tingkinik <susuk> iri dengki hasud watad dak ke kefokusan kefokusan akan dia mata de Apoi. Dekah kaju tonub. Ia capok. Apoi kaju tonub. Banyak kata ke alapah. Sampai. Selapangan. Dula pangan. Ia capok. Jago merah. Ia capok. Apoi kini. Loper. Loper. Kampulah banyak. Kepakusnya. Tapi orang yang dikisipat hasut kari banyak amallah tapi patad benhas sud e patad ben sepat tingkih sepat tingkinika a benik arah sebere atas nikmat se dari ajunan epon Allah se parengaki dek lain teroe elang enggak wasan bi rese di itu se lae proe anika kan Teru. mata de nikmat epon Allah taala se pareng akide ke tereta se islam bi le se orang se Dengki ni kan? Entah siapa yang teramat ada orang, kenyataannya amat ada kenikmatan apa entah siapa yang tertikleru. Untuk tujuan buat sebab dengki ni nikmat. Saya peringati Allah Ta'ala, ada kering lain, tapi justru amat nikmat sebenar yang diderma orang saya. Hasut. Nikmat-nikmat saya kandik ring hasut ini kebekal, tadak ada bekal. Tak ada di budi, nebeni sekadar Tapi pasangan sampai tabur cuk keseksaan. seksaan pertama orang hasut, penikmat sebelum sebelum nak orang saya sutin orang saya ketinggian. Penikmat ecap kecubaan ataupun kepalangan. Pertama, ni kan pun lah orang si Hasud oleh sosak ada pun. Kan. Padahal orang si Hasud ni ke terodok rumah orang lain sebisa si sosak, sebisa si di musibah, sebisa si eh Nampaknya mana, eh, calai orang. Sebisa ayah kepegelin orang. Sebisa. Laku na saja, Banyak orang yang laki. Laku na, laku tak tepah. Sebelum orang yang saya khasutin, Kita yang paring, orang yang saya khasutin. Orang yang saya khasutin, orang yang saya khasutin. ada. Lerusah kada, lerusah terus orang yang hasut ni kan begal susah terus terusan, Bekal susah terus terusan. Mungkin benda hasut kan susah terus. Guru ambu susah ni, kita tiang pun tetak tak sempat hasut. Hasut tetanggan sebenarnya ada nak keluar. Roman cederah depan, hasut aduh berat ni, berat. Bekal andik kesusahan, saya tak kelum remanik. Kesusahan, saya tak kelum gok bekek, buang buk. Bisa-bisa sampai TBC lagi adik. Yang kedua, Orang nikahnya mandik musibahnya. Yang ni nikah musibah. Musibah, saya tidak akan Masternya musibah ni kan ada kencerna, tapi musibah hasut ni Tidak beda kencerna, tidak tak ada tuh sebabnya, selalu ada tuh maka di cuti musibah kan musibahnya orang ni kan penyakit, iri, dengki, berdoa terus, labu lu saya kata rendah orang yang pakai kekuning lain, saya, saya pahalangan melulu. Ini kemusibah saya tidak gencernya. Saya pekali kandik buat eh, orang yang saya hasil, orang yang saya Nomor telok Orang yang hasil penikah. Bekal oleh calian. Bekal oleh calian. Bekal oleh keinaan. Keinaan. Dari ajinat ia ya pun Allah Mitorot pandangan ia ya pun Allah juga keenan Mitorot pandangan ia ya pun manusia Tetiru kipan perempuan kali mani. Salah bantus Laki elejali Orang ina ina orang Muku pandangan Allah Ta'ala Cukupan orang yang penikah ini Sena nombor empat Oleh Kentun Allah Orang yang hasil ni ke oleh bentuknya Allah. Nanti rugi berapa kalipan berapa kalipan. Oleh bentuknya Allah gara-gara hasil. Se nomor lima. Ni ke tak pekan oleh pertolongan dari Allah. Orang yang hasil hanya mengunci. bengla lahan pertolongan Allah. Orang yang hasil penikah hasil dekat saat. kunci, kuncinah. Terti gembok. Terti grande lah bangah. pertolongan dari ajunan epon Allah beberapa imam Hasan al-Basri hei anak putra Adam apa pembangunana hasud guna iri guna dengki de kadare tan Mencerdas bantah ucap jenaka pepareng dari Allah Taala. Maka berhenti kan dan menghasut beritaan deka aturna Allah tak setuju deka kebijakan Allah kan. Benda Allah Taala orang jadi teror diberi nak nikmat. Tanam kan bantah tak setuju. Bukan tak setuju juga mahkamiran kan. Saya tak setuju. Ini pasti kebijakan Allah. Allah Ta'ala ini kan unik. Jadi bentuk ini dengan Allah Ta'ala. Jadi nampak saya khasutin. Saya kairiin. Umpah mana orang yang bener kemul jeen saya parengki Allah taala misalnya. Otot-otot dunia misalnya. Nah, apa saya kahasut jeen orang ke ni kebenereng pontong. Benereng pontong. Ben oleh orang hasut panike de kilangnga langin. Dek kata-kata yang mana doa. Langhalangin tak kata-kata yang mana doa. Semua nabuk dul-arifin berni telok. Orang berni kata eh, sampah ternin doa. Pertama, orang yang singkatan berni haram. Nomor dua, orang selaku agiba, selaku Silaku arasanin orang yang layak. Silaku Nomor telok, orang yang sihasud. Nekan tak terima pun tanduk alam. Pun gari aduk na. Parcuma matakirakan tak Orang si paling bagus kita, kenapa kan di Nabi? Ya orang si cucur leh sana. Bukan orang se fokus Perkhus'at ini. Mata-mata, seperti yang Nabi saya... Cucur, Laisan, kita tidak faham. Yang Nabi saya perkhus'at ini, kita tiba-tiba nampakkan jika Nabi. Huat taqiyun naqiyu la ithma fihi... ...wala baghiyah, wala ghillah, wala hasad. Saya fokus ini, ya. Tidak ada taqwa ke Allah. Bersai Tak ada sejen dosa Tak ada sejeneng monek Tak ada sejeneng kiri-liki Am yasudunan nasa ala ma'atahumullahumil fadli Apa mak hasud orang-orang Jadi dah ke orang-orang si benseng Kau iberi in kenikmatan Iberi in kelampuan benseng Mata tak minta baik ke sengkau. Mak minta baik ke sengkau. Sepada dengan orang ini. Atau pasal lebih antara. Betul pun benda orang ini kan dikenikmatan. Tak usah mengharap orang pun nikah. Nikmat orang ini keelah. Tapi apa? Nyokon baiklah. Nyokon ke Allah. Ya Allah abdini nyokon juga. Mak ternyata abdini isapun lah. Eh baring sedang hajuran. Alhamdulillah abdini bunga aku setiap peretan aptilah orang Islam ampunlah paling kenipatan sedang ajudan apti roku ke kan juga cukannya ona ajudan bisnis senaik ke baik wasalullah min fadlik minta bin kafir. kepada taha al. Allah. kalam pun nah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa itu sekareta malam madari para manfaat di dunia akhirah amin ya Allah waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, Muhammad Yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, ya yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, wa yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, wa yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, wa yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, yasirulat, Wa <Sess> qina ala banar wa sallallahu ala yasidhila' ma'amadhi ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Aziz ala al-murzalim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah kita tetap berkipul dan setiap pagi. Langgan kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama. InsyaAllah kalau menjadi diri puter Allah. Muka-muka sausa dan jasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan. Wassalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kum salam, mu rahmatullah, kitaala, amin, amin ya robbal alamin. Wahai kum salam, rahmatullah, wa barokatuh, amin, amin ya robbal alamin. Wahai kum salam, wa barokatuh, amin, amin ya robbal alamin. Wa warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Istajib du'ana ya Allah. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin Ya Rabbul Alamin Allahumma salli wa salli wa barakali wa ala alih wa salli Salam kong dekatibuhan Sepi kretipa atin Pahasan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin Ya Rabbil Alamin Waalaikumsalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampah cong Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal Alamin. Allahumma salli wa salli wa barikali wa ala alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal Alamin.